Baiklah sahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bagi mereka menyuguhkan info-info menarik dan bahagia Dari idola kesayangan kita Degabar pertama persahabat ya Langsung disuguhkan cedukan vitamin yang sangat Masya Allah ternyata semalam Leslar, Lesti dari Ski Bilar Ini lagi jalan-jalan malam nih ya, persahabat ya Malam-malam ada yang jalan-jalan Aduh Masya Allah Ada yang pacaran persahabat ya Luar biasa ini yang selalu kita inginkan Ini yang selalu kita rindukan Apalagi mereka sambil berpegangan tangan Masya Allah Bahagia terus Rukun selalu rumah tangganya Bahagia dan semoga selalu dijauhkan Dari orang-orang yang tidak baik Amin Yang bikin salvo persahabat ya, Mereka jalan jalannya Itu naik motor berdua Ini yang menambah keromantisan Lesti dan Rizky pilar Luar biasa Momen ini pun diunggah kembali oleh keresan sekali 24 LAR. Masya Allah bahagianya jalan malam-malam, Pacalan naik motor berdua. jadi baper aku, woi, pengen teriak cengar-cengir sendiri nih bibir, serasa ikut jatuh cinta. Wow, warga Konoha pastinya ini senyum-senyum sendiri, dan pastinya baper banget ya melihat. Lesti dan Reski Bilar naik motor berdua jalan bareng semalam Masya Allah hingga komentar pun tentunya banyak sekali diberikan Di antaranya dari akun Dati Kurniawati dua, -dua mengatakan Masya Allah, Allah Ya Allah jaga mereka dan lindungi mereka dari hal-hal yang buruk Berikan mereka kebahagiaan dan cinta yang kekal abadi Langgeng til jana. Amin Allahumma Amin Ya Allah Karena baru kali ini aku ngefans dan sayang banget sama mereka Masya Allah luar biasa begitu banyak doa baik diberikan untuk Leslar Kemudian juga persahabat Ada komentar selanjutnya dari akun Mbun Sati Satu Masya Allah bisa-bisanya mereka nggak ingat abang Mana pacarannya di jembatan lagi tapi itu emang seru woi, Motoran berdua malam-malam Masya Allah Berdua Jalan naik motor <laughs> Masya Allah banget persahabat ya. Sampai BBL pun tidak diajak persahabat ya. Ini harus berdua saja Membuat kita bahagia Luar biasa Kemudian persahabat kita simak juga Ada sebuah postingan Ini genggaman tangan Leslar Diunggah oleh akun Fatihah Leslar Ada kalimat yang ditulis juga di postingan ini Weka-weka, warga Konoha sedang terbaper-baper Sudah lama gak senyum-senyum sendiri itu Pastinya warga Konoha ini sedang bahagia Sedang tersenyum melihat momen romantis dari Lesti Dorski Bilar Sudah lama banget persahabat yang gak senyum-senyum sendiri Melihat keromantisan idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat ya, Papa Bilar Yakunin sangat pribadinya ini mengunggah sebuah postingan percakapan da DM dari beberapa netizen Di antaranya persahabat Yes, ada postingan foto motor yang tentunya dimodifikasi persahabat ya. Yes. Sebelumnya motor Papa Bilar ini tentunya tempat duduknya hanya cuma satu, sekarang sudah berdua makanya semalam pun idola kesengan kita jalan naik motor berdua, wah wow, masya Allah. Dan kita lihat persahabat ada sebuah pertanyaan, itu naik motor yang punya lo itu bang, ini lo duduk di mananya bang? kata Fabilar, itu disulap jadi double seat katanya tuh, wah wow, masya Allah. Kita lihat juga persahabatnya percakapan dari Pak Ferry Fernandez nih, Pak Ferry di situ mengatakan. 500 juta cash malam ini dianterin plus martabak telur gimana pikirin ya kata Pak Perry Ini soal tunting ya usaha berliannya Papa Bilar Dan kita lihat jawaban dari Papa B dikira camir kali dibawa martabak rugilah woi itu modal berapa katanya tuh suka sembarangan nih memang bapak-bapak kata Bapak mia Malam-malam dibikin ngakak juga nih dengan percakapannya Pak Ferry dengan Rizky Bilar Namun Papa Bilar juga bersahabat ya. Ternyata semalam pun membalas satu persatu DM dari haters Kita lihat bersahabat diunggahan Papa B Ada yang menuliskan pesan kepada Papa Bilar kalau udah jelek di mata netizen, ya tetap jelek bang, apalagi udah pernah di smackdown. Kita lihat jawaban Papa Bilar. Biarin aja jelek di mata lu, mudah-mudahan tidak jelek di mata Tuhan. Satu persatu orang yang zelim bakal dapat balasan kok Tuhan itu maha adil. Wow, persahabat, balasan yang luar biasa dari Papa B. Berikutnya kita lihat juga persahabat. Ada pesan DM. Makanya, jadi artis itu jangan banyak ulah, dikit-dikit diberitain yaitu si nasib lu yang punya kelakuan jahat sama istri. Tapi iseron yang nggak mau pisah, kita lihat jawaban papem bilar. Waikawai kalau kira gua minta diberitain, lucu banget berasa paling tahu. Tanya tuh persahabatnya. Lu kira gua orang yang suka gampang ditakso? diwawancara wawancara, klarifikasi sana-sini, kalau gue mau gua udah dari kapan tahu mumpung cuankan, tapi ada enggak youtube aja gue sengaja pakumin padahal menghasilkan, kalau gue bikin konten berjilid-jilid saat itu begini nih, kalau lebih pintar hp-nya daripada akalnya itu kalimat jawaban dari bapak B, kita lihat juga berikutnya bersahabat Bapak Bilar sampai dikatain bencong nih berselahabat ya oleh haters. Bapak B juga menjawab Ada laki-laki, bapak-bapak muda, anak satu, ngatain gua bencong Gua tantangin duel, malah ngeblok, yang bencong jadinya siapa nih bos tuh berselahabat ya yang ditantangin, malah diblokir ya, Papa Bilar. Emang ada aja netizen yang selalu nyinyir, yang selalu memfitnah, yang selalu membuat warga konoha juga ikutan geram, persahabat ya. Kita lihat juga, ini omongan netizen yang tentunya membuat Papa Bilar, tentunya geram. Ini yang selalu membuat Papa Bilar naik naifitam, persahabat ya. Dibilang numpang hidup. Kita simak kalimat panjang yang ditulis oleh Papa B. Ini omongan paling tidak berotak sebenarnya. Singkirkan kebencian lu, gunakan akal sehat lu. Simple aja, sebenarnya. Lu bandingin apa yang istri gue punya sebelum dan sesudah nikah, sesimpil itu. Cuma saya nggak semuanya pakai logika yang sehat. Bahkan lebih parah lagi, ada yang bilang, mahar nikah dan biaya nikah, gua dulu tentunya memakai uang istri, astagfirullah. Emang ada aja persahabatnya, netizen, haters, kuyang, itu selalu mau fitnah idola kesayangan kita, terutama Rizky Bilar. Mudah-mudahan Papa B selalu diberikan kekuatan, selalu diberikan kesabaran, Bismillah, mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Kita selalu menunggu kabar terbaru dan tentunya kabar baik dari Leslar Jangan kemana-mana Terus ikuti channel Youtube Diva TV yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky Bilar tentunya Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar bagi menunjukkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh